Halo sahabat-sahabat Ratu Bidadari, bersama saya Ratu Bidadari, dukun kondang itulah sejuta umat. Saat ini saya berada di sebuah serpian-serpian candi yang berada di Jolo Tundo. Tahukah kalian Jolo Tundo? Jolo Tundo adalah tempatnya Erlangga atau peninggalannya Kerajaan Majapahit yang berada di Trawas Mojokerto saat ini dalam gambar tersebut dalam video ini ini adalah tempat sesaji banyak orang-orang menaruh sesaji semacam kembang dupa kemenyan untuk berdoa Munajat kepada Tuhan yang tunggal Tuhan yang esa. Tampak dari tatanan-tatanan Batu-batu -tatanan, eh, tersebut Sangat luar biasa sekali Hasil karya seni Para leluhur-leluhur kita Dari pahatan-pahatan mereka Dari tangan-tangan para leluhur Menciptakan sebuah karya seni yang sangat luar biasa Tampak itu bisa kita lihat itu bekasnya betelan. Kalau bahasa indonesianya apa ya betel. Kalau bahasa kampung saya itu dibetel. Oh, aduh, bahasa Indonesia-nya nu diukir atau dipahat lah. Itu kan tampak ada jejak juga. Tampak batu-batu itu terpahat, ya atau terbetel, menjadikan sebuah bentuk yang karakter dan batu-batu itu yang ada di trawas Mojokerto atau di Jolo ini bukan batu gembuk ya atau lembek seperti roti ya guys tapi ini batu-batu ini keras banget jadi betapa hebatnya para leluhur kita memahat atau membekel atau mengukir sebuah batu yang keras ini menjadi sebuah bentuk itu keras itu keras ini guys jangan dikira roti itu luar biasa banget saya tak sambil ngopi ya guys kita lihat-lihat ini sayang saya datangnya malam nggak ada lighting soalnya enggak ada lighting doain aja nanti Uh, bisa ada lightingnya juga ya biar kita uh, reviewnya atau explore-nya itu lebih jelas lagi, lebih detail lagi. ini saya mau ngopi dulu sambil rokokan ya guys. wah luar biasa sekali, kopi susu. ini rokoknya juga saya juga rokokan sangat luar biasa sekali. buat kalian yang nonton uh, konten Ratu Bidadari TV konten YouTube Ratu Bidadari TV uh, apakah kalian punya referensi sebuah tempat-tempat atau situs bersejarah atau ada nilai budayanya uh, di, tolong komen kasih alamat siapa tahu saya tertarik mungkin kalau saya tertarik Oh, Ratu Bidadari akan kunjungi Akan mendatangi untuk mengungkap-mengungkap misteri-misteri Yang ada di tempat tersebut Ya mungkin buat teman-teman Kalau yang indigo Bukan indihome ya atau indomie ya Saya bilang anak indigo Bukan anak indomie atau indihome Mungkin kalau melihat di sekitaran tempat ini. Mungkin banyak sosok-sosok yang sangat luar biasa. Maksudnya sosok-sosok yang tak kasat mata. Ini wajah saya. Kat. Begitu tambahnya tadi ini adalah sahabat saya. Beliau sedang bertapa. Sedang manung galing kawulah gusti. Menyatukan dirinya dan jiwanya kepada gustinya. Nah itu lubang itu. Ada lubang itu guys. Lalu nah, bang batu itu bikinnya itu juga nggak sembarangan melalui ritual juga nggak asal-asal mahat ke asal-asal betel guys. Tataannya sangat luar biasa sekali. Ini sebenarnya serpian ya guys. Ini serpian batu-batu yang tertata di sini itu hanya sebuah serpian bekas pasucen atau pemandiannya Erlangga Prabu Erlangga hanya saja disitu juga buahnya uh, situs-situs juga yang tidak saya explore karena keterbatasan waktu sama lighting saya hanya uh, mereview ini saja mungkin video-video yang lain ada silakan ikuti terus update-update terbaru Ratu Bidadari, biar kalian tidak ketinggalan karena channel YouTube Ratu Bidadari TV mengusung sejarah, mengusung budaya, dan misteri-misteri yang horor-horor.